Music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 bagus, boyo istirahat dulu. Kulo nih kecapean gitu loh. Waduh. Eh, coba bagus. Ah, tunggu. Malah. Sebentar lagi kita sampai di Karang Pandan. Lah iya, tapi nyongeko udah gempur, Aden. Udah pakai kemampuan lari yang kayak yang ini tuh. Eka kan tinggal ikut gendong, ngedaplok. Yuk, gendong gundulmu. Sudah kubilang bilang dari pertama, kau tidak usah ikut. Aku hanya sebentar, ingin bertemu ayahku. Kalau ikut-ikutan, nanti Ye malah berantem sama Ayah Raden. Kan mau nyampein nama-nama yang ibu, Raden. Yuuu. Aku cuma muak dengan istrinya itu. Gara-gara wanita itu, ayahku jadi meninggalkan ibu. Beleknya semenel. Ih, gilingan, Ye. Yang penting sekarang, apakah Ayah Ye itu mau memberikan tanah yang ditawang-mangu itu untuk Ibu Ye? Apa, Teng-Teng? Kalau istri mudanya tidak ikut campur, ayah pasti mau. Lasmono, ayo kita jalan. Ih, gilingan, ne. Den Mas! Baru aja nyong mau istirahat, mau jalan lagi. Den Mas! Aduh, Den Mas! Besok aku mau ke tempat melursari, Kang Mas. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Hati-hati diajeng.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 No! no!